hei hei itu ngapain orang mabru paketin aja lu oh nice mabru nice mabru gila m13 nice itu dia cuy You got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up mbro? Apa kabar semuanya? Halo mbro. Kali ini gua bakal mau pakai M13 Mythic mbro ya. Gua oh, sih suka banget sama nah, skin ini sama <tulik> resping banget ya suaranya. 60.000. <tulik> Hah. Mati naik suaranya ya bro. Mau oh, ingin membantai mereka semua, oke. Gas gua, gas gua, gas gua bro. Hai, nope. mana musuhnya? Hai, yes. hey, where's the last one, more, bro? Aduh, jangan sampai kalah, jangan sampai kalah Nice bro, no, good job yeah. Kukil, ya. Go kill ya. M13 masih berjaya lu mah bro Heiih, udah suka banget nih Main M13 ini mah bro Fire rate nya tuh sangat Mantep banget ya. Tinggi sekali men Membuatnya jadi instant kill mah bro Tapi kalau sama krik ya, kalau face to face harusnya Memang krik masih Wow Nice sama bro. Nice itu dia cuy. Jai. Ma bro. Mantap eh. Ya. Buat ngeras-ngeras. Gokil sekali, Pak. Ini mantep nih. Itu kayaknya ada yang suka ngeras cepet deh. Ya? Kita begal yuk. What? Oceh yang kebegal Mau begal, mau oceh yang kebegal Mau bro Hmm Kita kemana sekarang Oceh yang ingin Selaut sini deh mau bro. Kita masukin aja nih Nice, Ayo, bro, langsung dapat dua saja. Ayo, nice. sini orang. Gak ada orang harusnya. itu ngapain orang mabru? <laughs> asli. Kita bantai cepat mabru ya Oke. Okay. Teman loce kalau perlu nggak usah ngehapus deh. Biarkan loce saja yang bermain. Oke. Okay. Let's go. What? Dia lagi mabru nggak bikin loce. Biarkan loce saja yang bermain. Di sini asli. Ngaco bener daya. Teng teneng. Menurut kalian sekarang tuh senjata nggak perlu laser lagi atau gimana mabru? Karena menurut lo, tulisan itu masih penting banget, men. Walaupun ya, kalian mungkin agak terganggu kali ya. Hai, hai, Tidak ada Uh, Last man standing mah bro Apakah Ocha akan memenangkannya, ya mah bro Pur aja kali ya Kita kasih pur Yeh yeah. yeah. Ngepur ngepur ngepur beneran <laughs> kalem kalem. Pas saya di sini loh. Wow, cekatan shotgun! Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Oh. ayo, menangin aja cepat cepat cepat cepat. Kasih pan bro. Apakah dia mati juga sama shotgun kan, ini? Korban kedua. Kita lihat mau bro. Korban selanjutnya akan memenangkan match ini atau tidak ya? Apakah akan membunuh shotgunnya? Kita lihat Mabru ya. Di sini Yena menggunakan Mac 10 dan di sini Uncle Carl menggunakan folding knife-nya. Kita lihat Mabru. Akan kamusnya? akan clutch atau tidak Mabru ya? Ini Uci jadi komentator Mabru ceritanya jadi caster. Ya. Oke, Uncle Carl di sini Mabru menggunakan sniper deal queue-nya. Wah. Kira-kira ini gimana nih, ya? enggak ya. Terus, tapi kedengeran loh, di belakang tuh dasar aunty. Ayo, wah, lama sekali ini. Nah, itu, itu ya. Matanya, Uncle Carl. Nice shot, good job, good job. Hi, <laughs> nice. Ih, eh, dikisah, kayak baru tahu ya ternyata inspeknya tuh ada pisau mah, bro tuh bisa berubah jadi pisau gila sih udah kaya kantong Doraemon bro Yo, bisa berubah jadi kecil jadi M13 itu berasal dari pisau ya oke okay. khusus metiknya mah, bro ya ini adalah pengetahuan baru ngap siap ngebantai-ngebantai nggak Eh, siap lah, bro Kemam bro, mana musuhnya? Hai Wow, sakit banget itu, sumpah mabro So hard. Namusnya? Ayo Nice semua bro Gila M13 Nice Nice Oh nice semua bro eh, Mantap lagi musuhnya Mantap jiwa bro banget itu bro asem kaget ocema bro oke delay seperti delay seperti tidak spawnnya pasti di sana no! aku cuma dapat the ultinya nice sir. Nice, Ma Bro. Good job. Wow, kagetin aja deh. Nice. Kagetin aja loh. Oh wow, nice, Ma Bro. Gila enak banget DMT 13 pelurunya banyak, ya kan? Nice, itu dia. Oh, gila ma Bro, kalian lihat itu, itu sangat enak sekali men. Hah, hmm. ha, ha, ha, cemen coba untuk naik, <tuh>, maaf Bro, maafin nocha lah kalau begitu ya. Oh, gila lurus sekali. Kalian harus pakai attachment nocha deh. Kayaknya attachment ini enak banget deh Oh pernah ngasih tau kalian gunspin ini belum sih? Asli mau bro, mantep ini Santai, ini Oh masih ketahuan sih mau bro ah kan ketahuan ah nggak cocok purifier puri dipakai di sini tuh oh halo ya mau bro ini oca mau comeback ya musuhnya kenapa bisa ya no aduh ada yang di atas itu tidak masih bisa bro Nice sir. Nice sir. Halo Sini ada orang I know you There bro Wait reload No, kenapa pergi sangat lama? Nyesek. Gak kena loh, bakaran macam bro. Ayo, ayo, ayo, jangan mati, jangan mati, nice. Good job bro ya, Good lah Nice semua bro mantap kan Ini The best kali yang 13 men ya. Meratakan segalanya cuy Ini. Ini cuma salah ulti nih Kalau misalnya ulti oca bener wah kira, kira masih banyak banget sih ya Ini kayak masih diangkat 40an ya. Iya kira, kira cuma 43 bro. Ya lumayan lah ya ini orangnya 2 kayak kayaknya lumayan deh. Ya jadi ini gunsmith atau attachment ya mabroya. Diantaranya saya pakai RTC silencer barrel, no stock, OWC laser tactical, large extended magazine B, dan yang terakhir itu granular grip tape. Asli, saya ngerasa M3A beli sini kok enak banget deh. Menurut saya ini bisa lah menyaingi krik 6 yang sekarang lagi sangar-sangarnya ya Lagi OP-OP nya ma bro. Oke. Okay. Kalau enggak salah OC sebelumnya pernah pakai ini, mah Bro. Ini barrel diganti RT mini barrel, terus pakai mo muzzle monolitik ya. Terus habis itu OC laser tactical, granulate-nya itu dicabut. Kalau enggak pakai granulate, OC lasernya tuh enggak usah dipakai, Ma Bro. Misal kalian nggak mau pakai laser itu juga enak, Mam Bro. Ya udah, Mam Bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Mam Bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Mam Bro. Ya, terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau kalian pengen joki karena kalian gak ada waktu buat push rank, gak legend-a-gen nya kalian bisa follow Instagram @kita Jublin dan Instagram @kita joki titik ini, Mam Bro, di sana. Oke, okay? yuk, see you, Bro. Dadah, yaudah, dadah semuanya. See you next!